Baik seperti yang pernah saya janjikan Bahwa saya akan mengawal terus dugaan KKN Anggaran Otsus 117 kampung di Kabupaten Raja Ampa nah, tadi ada masyarakat yang inbox ya Ingat inbox masuk ke hp saya melalui mas Angel. saya sudah bertanya kepada kepala kampung, katanya dana otsus 2022 tidak ada sama sekali. Nah, saya tidak menjawab pertanyaan tersebut, cuma saya mengapresiasi jawaban dari kepala kampung. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa kepala-kepala kampung ingat Saya sendiri selaku ketua ikatan pengusaha asli Raja di Dimana tugas saya mengawal otonomi khusus ingat Ini anggaran otonomi khusus Jadi kalau ada kepala kampung yang katakan bahwa Dana otsus 2022 tidak ada Itu sesuatu yang mustahil Di Papua bisa demo besar-besaran Bahkan bisa terjadi Maka Apa Yang membuat Kepala-kepala kepala kampung di Rajampat ketakutan Ingat Jangan sampai Anda bagian dari Kejahatan tersebut Pelajari kasus yang baru kita lewati beberapa waktu lalu Tentang pembunuhan Berencana Mungkin kita semua sudah ketahui bersama Justice kolaborator mana itu memberikan ruang Untuk kepala-kepala kampung itu bisa jujur Dan keluar dari kejahatan itu Ingat bahwa anda kepala kampung yang sudah berkeluarga punya istri, punya anak, dan yang masih bujang pun demikian: punya orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Jangan hanya kepentingan politik, kepala daerah yang sebentar lagi akan melanjutkan mencalonkan diri sebagai gubernur Papua Barat Daya. Anda kepala-kepala kampung tersandra Lebih baik jujur Tidak jujur juga tidak apa-apa Tetapi ingat Ketika proses hukum itu berjalan Anda tidak akan ada pada titik aman Tidak pada titik aman Hati-hati Cuma saya sampaikan seperti itu Mau sembunyi sampai kapanpun Saya pun punya data akurat Data autentik Dana Otsus 2022 di Raja Ampat Telah ditransfer Hati-hati Saya ingatkan sekali lagi Jadi kepala kampung Jadi kepala kampung untuk masyarakat Raja Ampat Bukan jadi bawahan bupati Yang anda kelola adalah Dana Otsus, otonomi khusus Uang air mata dan darah orang Papua Saya ingatkan sekali lagi Biar dimengerti Kita akan ikuti cuplikan-cuplikan Video-video yang dimana Ada asas-asas yang menganut sistem justice kolaborator Biar dia mengerti oleh kepala-kepala kampung Saya ingatkan sekali lagi Sayangi keluarga Sayangi anak istri Sayangi sanak saudaramu Selamat sore Untuk kita semuanya Salam Perjuangan Istilah Justice Collaborator santer terdengar khususnya dalam penanganan kasus pidana tertentu. Istilah tersebut didapat dari Konvensi PBB Anti Korupsi Tahun 2003 Pasal 37 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 di Indonesia. Definisi Justice Collaborator adalah seseorang yang bersedia bekerja sama dalam penyelidikan atau penuntutan dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir. Tindak pidana yang dimaksud seperti kasus pembunuhan, korupsi, dan terorisme. Untuk menjadi seorang justice collaborator ada syarat yang wajib dipenuhi. Salah satunya dia bukan pelaku utama atas tindakan pidananya bergulir. Justice collaborator harus mengakui kejahatan atau perannya dalam kasus kejahatan tersebut dan bersedia bersaksi dalam pengadilan. Di Indonesia, justice collaborator diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, serta KPK. Peran justice collaborator dikategorikan sangat berbahaya karena berdasarkan keterangannya kasus pidana bisa terungkap. Saksi Justice Collaborator ini akan mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Di Indonesia ada beberapa kasus yang memunculkan seorang Justice Collaborator diantaranya Tommy Sumardi dalam kasus pelarian Joko Chandra terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, Mateus Joko Santoso terpidana kasus korupsi bantuan sosial COVID-19, dan Agus Chondro Praito terkait kasus korupsi pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Peran Justice Collaborator sangat dibutuhkan dalam kasus pidana apapun untuk mengungkap kebenaran yang selama ini ditutupi demi kepentingan kelompok tertentu. Anur Gewang, CNN Indonesia.